Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Arjuna Wong. Dengan gimana kawan-kawan, kabarnya semuanya semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini saya mau mereview hari terakhirku di Korea, dan sekaligus hari terakhirku ngasih makan kucing-kucingku ya. Entah gimana nasibnya nanti kucing-kucingku setelah aku tidak ada. Semoga aja ada yang ngasih makan lagi. Yuk kita lihat nih kucing-kucing saya kawan Aji. cing cing cing cing cing cing cing Bila, kawan, kucing ya, cing Cici Cici ya. ini ini Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici Cici ya jahat ya lah wong Korea ne ora oli ni kene kowe pindha ae. Ya, nah, man? Dinaiki Dina iki dina terakhirku ya, Cing. Doa ana majikanmu. Mugi yo sukses. Mugi yo rezekine barokah lan barokah ya. Yo mangan, pada? Ani aku pamit dinaiki iki, Cing. Sing sehat ya, pada ya. Aku pamit ya, karena kowe ya. sepurone aku le pernah menelantarkan dirimu. sehat-sehat ya cing aku orang balik nih Indonesia Kowe kena yang betah-betah ya Menowo kowe kena bisa orang betah bubara ya lur makan dewek ya aku orang bisa nggawa sampean orang bisa nggawa muli sampean aku bisa orang bisa ngurumati sing mandiri ya ish yang mandiri-mandiri ya cari makan sendiri ya pintar Semoga sehat selalu. Cing cing cing cing. Dongano majikanmu Arab Mulia Nang Indo Mukia selamat sampai tak kenang umah ketemu keluarga kumpul keluarga ya Mukiori sekian berkah barokah cing ya pendongannya. Aku pamit loh dinaiki. Nah, cing. menowo lek ning kene wong Korea nih jahat-jahat kowe bubara ya. aja nang kene kowe mati kene. luru mangan ing alas. Hmm. Sehat, sehat ya. Salam. Kanggo kucing sing durung teko. Majukanmu pamit dinaiki ngarep arep yo Oh, mangan sing enak-enak. Ci Cing cing. cing. cing. Cing. Aja pada gelut lek bengi. Ya. Aku njaluk pondhane lo. Mugi rezeki kowe barokah ya, Cing. Pondhane disampaikan kabeh nyuwunaken maring Gusti Allah. Dia majikanmu iki uru peso ya no man jin aja gelut <hesitation> jin jin jin jin kejeng iki saudara kucing-kucingku lo aku yang lamun tang mana man ya, <hesitation> yang lamun <hesitation>. Hmm. Cing Cing Cing Cing Cing Cing Ya oh, man Sehat-sehat ya sehat, Cing kita aku pamitan ya. Dinaiki ya, sing lemu. Sing, nah. kucing kawarong balik apa ya? Oke, kawan, kucing-kucing kucing, -kucing ku, Arab tak tinggal. No selama empat tahun setengah bareng larwaku nih kan, ya. tak rumati aku selama patang tahun setengah. Awit awal dari dua ekor sampai sekarang kisaran 15 ekor yang lainnya belum ada pulang. Ada yang gede lagi ya, yang kucing lakinya itu gede banget, belum pulang dia. <tuh -tuh. panggapur aku ya sepurane aku deh aku salang rumati Sampean jalur ngapurane eh eh berengan sehat-sehat ya Kak salam kanggo gue bala, -bala nih, Sampean Hmm. aku terakhir dinaiki, baru tuhur aku balik nang indo, luno ya, perpisahan dinaiki yo, <hesitation> hmm. lek menobo, oro bata kene bubaro, oro popo, ya, lurus nyaman tempatnya Jaga lancang-lancang kuncinya e. cim lembu-lembu kucingku guys, kaya siji ke yang gede lagi belum pulang dia. Ayo nahan, oh diwaruki ya, pesta perpisahan ya cim ya, dipe nakih manganeo diwaruki yo. Ya, man. aja pada nakal ya aja, aja ganggu wong nangkene lek bengi aja berisik ya lek sampean masih bertanang kene lek bengi aja berisik wong kerja kesel aja pada berisik ya nggane sing edop lepetan kene sing bersih urip ya cing cing cing cing cing oh an are are ya oke ya, murah, ya eh yes, sampai ya, ceng ya aku pamit nangkane ya tuan no mukjizat uripku sukses bahagia nang Uma, berkah barokah rezekinya ya salam kangku kusederhain sampai ngebayang kucing-kucing ya aku sepuruan no, nih sampai ya assalamualaikum cing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya aku pamit udah sa kawan-kawan sampai di sini ya review kucingku ya ya ceng. assalamualaikum sehat-sehat ya